udah ada tiga ya langsung kita baca aja dengan dengan mengikhlaskan diri gitu ya Yang aku lihat dari kartunya ya Aduh kita langsung aja ya. ada six of Cups kemudian ada the Star kemudian ada three of pentacles ya di sini kalau dari kartu sebetulnya ada kaitannya ke arah uh, Pertimbangan ya, pertimbangan ke arah yang serius di sini. Aku lihat, apapun ya, apapun pertemuannya di sini, bener-bener kelihatan banget bahwa dari sosok uh, yang akan mendekat kamu ini adalah sosok orang yang perhatian terus, kemudian juga dia kayaknya butuh cepat gitu ya, butuh pasangan yang cepat, butuh uh, orang yang bisa setia gitu ya, sama dia terus, kemudian juga ada kaitannya ke arah mampu untuk menerima kelebihan dan kekurangannya dia gitu ya yang aku lihat di sini jadi intinya itu sih di uh, di hal-hal yang pengen banget sosok ini punya gitu ya jadi seperti itu dari dari kartu ya bisa jadi memang ketemu-ketemu dengan kamu dan ini ada perbedaan usia yang memang cukup jauh ya. Tapi nggak apa-apa sebetulnya kalau kalau untuk urusan cinta kita nggak bisa uh, apa ya mematok ke arah umur ya sebetulnya gitu. Kenapa? Karena ya cinta ya cinta gitu kan ya uh, bukan bukan terhadap umur gitu lah, yang yang menjadi pemikiran utama gitu ya. Uh, jangan menghalangi juga Gitu dari umur ya Karena Walaupun umurnya uh, Setara gitu kan Sama gitu ya tapi Kadang ketika kamu pengen uh, Seseorang yang lebih serius Itu memang uh, membutuhkan Seseorang yang lebih tua Gitu ya dari kamu karena Pasti pengalamannya sudah benar-benar Banyak banget Gitu kan ya sudah jam terbangnya Sudah kemana-mana jadi dia bisa tahu mengerti apa yang harus dilakukan apa yang harus uh, dikerjakan ya terus kemudian juga apa yang harus dilakukan dari sisi percintaan ya gitu jadi nggak perlu dituntun ya justru dianya yang menuntun itu yang uh, yang aku lihat ya kalau dari kartu kemudian untuk Kartu berikutnya di sini ada the star ya the star ini yang aku lihat orang yang mendekati kamu lumayan uh, berkelas, uh, dia tahu manner, dia tahu unggah ungguh dia tahu aturan aturan. Mungkin levelnya itu bukan level yang sultan banget gitu ya, mungkin bawahannya. Uh, tapi dari situ kan dia ngerti banget gitu ya, ngerti banget dan sabar banget orangnya gitu yang yang aku lihat ya kayak gitu. Jadi bisa jadi asisten ya, asisten dari bos besar gitu. Uh, kamu ya ketemunya dengan sosok ini, dengan yang ada kaitannya ke arah jodoh tuh ke arah sana ya. Yang aku lihat. Jadi bisa jadi memang ada perkenalan nantinya ya. Atau dia yang memang memantau gitu loh akhir-akhir ini ya karena ada ada juga yang kayak gitu ya, memantau gitu dari jauh ya. Kalau dari jauh biasanya kalau untuk zaman sekarang kan dari sosial media gitu ya. Dari status WhatsApp gitu kan. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk Three of Pentacles di sini ada kaitannya ke arah uh, orangnya itu serius. Apapun yang terjadi, orangnya itu serius banget dan uh, kadang juga nggak bisa yang namanya buru-buru uh, orangnya ya, nggak bisa buru-buru orangnya, harus ada planning, harus ada perencanaan, kayak gitu ya, karena kan dia berasosiasi atau dia dekat sama orang-orang yang uh, sultan gitu kan, ya jadi dia ngikutin arusnya mereka gitu loh dalam artian kalau ada apa-apa jadwal rencanain Gitu kan, bukan yang kayak asal, ah, aku pengen kesini, aku pengen kesana. Enggak, tapi bener-bener terjadwal banget gitu. Kecuali kalau jadwal, jadwalnya kosong baru gitu kan. Ya aku lihat seperti itu ya, pengantarnya. Gitu. Kalau dari kartu di sini ada zodiak Pisces, Scorpio Cancer ya. Terus kemudian the star di sini ada kaitannya ke arah Aquarius. Kemudian kalau untuk pentacles ada kaitannya ke arah Capricorn. Terus kemudian juga dari Virgo. Kemudian dari Taurus. Dan kita lihat dari kartu zodiak di sini ada siapa aja sih gitu kan ya? Karena bisa jadi banyak loh kak untuk uh, untuk kalian ya. Bisa jadi banyak, bisa jadi cuma beberapa aja, bisa jadi cuma satu gitu kan? Ya, yang mendekat ke kamu di sini ada Virgo, kemudian ada Jupiter. Jupiter ada kaitannya ke arah Sagittarius, kemudian ada Mercury, kaitannya ke arah Virgo, kemudian Gemini, yaitu Mercury banget. Dan Virgo ini kesebut dua kali, jadi yang aku lihat bisa jadi kamu memang bertemu dengan sosok Virgo gitu loh, ya nantinya. Seperti itu yang kelihatan di kartu ya, karena nyaman sih uh, dengan sosok ini. Kenapa kamu nggak nggak perlu khawatir gitu loh dia kerjanya uh, ngapain ngapain ngapain. Yang pasti dia kerjanya menjadi asisten ataupun uh, menjadi uh, manajer gitu ya dari sosok sultan ini gitu yang aku lihat. Dan kehidupannya terjamin sih terjamin karena Uh, dia itu adalah sosok orang yang memiliki loyalitas tinggi gitu. Jadi setia orangnya gitu ya. Oke okay, itu yang kelihatan di kartu. Bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.